Yes. Oke, okay. mari. Selamat kemurahan berkat tuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam kembali lagi sama saya Mas Edi eh, Gaming Channel. Ya, hari ini kita akan lanjutkan lagi Evil West New Game plus plus plus. Yang mau plus-plus daripada jauh-jauh mending di mari. Oke. Okay. Kemarin sudah apa tuh misinya udah masuk ke Felicity ketemu ya sama si Felicity ya Tapi... <tuk> Oke kita skip aja ya guys talk to William Renier in his money biasakan mengkeliling mencari money seperti ini Oke okay. mata duitan aku sih penasaran kok kadang-kadang di sini ya. Menyebalkan. Ya Let's go. Open open open open open. Eh, bukan. Dua gabat mana? Kuning-kuning man. kuning. kuning. Yang kuning kuning kita seliki di. Nih kan tuh. Enam sembilan mah ini enak nih. <muk> tunggu tunggu tunggu. <muk> Apaan kita? Anggaplah kita paruh biru gitu tuh ya di sini. Alright, just return to calico After I'm ping up, the infamous Gauntlet, Chester has to get his Oh, Chester lagi nih ya. You were dead. Let's go. Skip, skip. Ooh, hmm. Shit. Wah, ini lumayan nih. Baru jalan udah. Di udah ada monster. Here Wow. Gila. Banyak HP berat atau gimana sih ini? lagi guys coba kita edit dulu kita dapat prok berapa punya prok empat ah, iya ada musuh baru serius oh bait and switch ini aja langsung bisa nggak nggak bisa harus itu dulu after oke okay, yang ini ini udah semua ya ini boleh deh nggak apa apa oh Oh tambahan little hit, ini jenis, auto shop Yang ini jangan, yang ini, yang ini boleh. Alright. I can't believe I to get all the way down there. Ah, harus ke bawah gitu jalannya. Oh iya benar-benar. Oke, benar itu. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Nice, 174. sini. Wed. Ini sempit. udah ada yang nungguin tuh di bawah tuh. Di sini musuhnya lumayan banyak, guys. ada, ada tes lah di sini. tesla di nih musuhnya? Kayak masih ada musuh. Oh, itu dia tuh. Eh, hey, kamu ngapain di bawah? Edian sekali. bisa nyangkut begitu musuhnya di bawah nggak kelihatan lagi dari sini yang bener aja musuhnya males hehehe Tawa bisa nyangkut gitu sih guys musuhnya jatuh ke jurang Oke, okay guys, kita coba diri start, apakah bisa? Wow, eh, hey, nyangkut. nya hancur katanya. Kita harus cari jalan lain untuk menyeberang dan menyeberang adalah cara lain untuk menyeberang. Alah apaan sih. Let's go. Mane. Nah, Pakainya angkut lagi tadi. Eee, eh, lagi sih gali-gali tanah aja jeblos deh jadinya dia. <laughs> eh, emang jalan ke sini ya? Itu tuh ada orang tuh. Kita manfaatin orang, gantung diri ya. itu diambil ya, acaknya orang. Oh, oh, oh, oh, oh, ada senjata oh, oh, baru oh, tadi oh, ada hilang apa karena di sini adalah episode di mana kita akan mendapatkan get linggan Oke okay, dari sini deh Eh hey, nyangkut find a way up. man out. money, money. ada let's go ah <sighs> uh. baba Tali-tali-tali wow, hey, hey. Tadi jimatannya yang hancur di sini kamu di mana bersembunyi si Chester Ah udah enggak lagi Let's bisa naik ya nanti lah. mau ini adu mekanik. cepet! Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Bagi kalian yang belum tahu di sini kita akan berapa ngeterlinggan. Tapi di sini karena sudah ada geterlinggannya, tapi apakah yang akan terjadi? Ada kasinnya? Uh, itu tuh itu tuh. Let's go. Oh masih ada kasinnya. Bang Hai, lagi lagi oh, no. hai, like so, the... right. berapakah kita punya uang uang ini apa sih listrik aja ya. HP jangan ya ya enggak apa-apa lah alright kita update aja semuanya kecuali yang ini kita nggak main api kita bukan unsur api kita unsur listrik ya guys, pelurunya habis tadi. 199, nice, let's go. Tambang apa ini? Kalian tahu? Bukan tarik tambang ya eh bang. Itu gun, pistol satu dua tiga Edgar's been here. No doubt. Yeah, i know buat bom sini sini yang kenal kena lagi Ada dua deh, lumayan juga ya. Maksudnya sakit, oke let's go. Kalo nasi Edgar, that sounds like Edgar. Agak. Oh, oke. Okay. Ada glamour di sini. Genjutsunya dia, kita tidak bisa menembus. Jalan di sini dulu. lanjut ke sini untuk lanjut ke sono ke situ Oh pada tuh nih rokok batunya. Eh, yang di bawah enggak ya? Tuh. Ah! Dicek buat ya. Kita tampol glamornya God ngapain di situ? So Shatter Oke, okay, let's go. Ini dia rumah Chester di depan. Di sini akan banyak musuh. cari duit dulu di sini ada duit nih. bye tuh masih ada lagi atau sudah habis kayaknya udah habis Oke okay, good skip ada Chester di dalam uh uhuh, ini keretanya nih dikasih tahu skip skip skip oh ini di mana nih oh iya yeah. oke okay. ini agak sedikit maze ya puzzle puzzle Andalusia no surprise you Nice. Kayna. Yeah. Gada. Christ, what a maze. Maybe I need to get up high somehow. Oh, ini doang. Okay. Maybe I need to go high, go up. Hai, somehow. Tapi kita nggak bisa nyebreng Betulus turun dulu. Oke. Oke, okay, jadi, jadi, nah, naik, nah, naik. Betul. Naik, naik. Mutar, mutar. Tunggu tunggu. duduk di tuju eh ha apa tadi gue ke skip ya peti ya di mana ya kita akan lawan berapa kita di marini Bapak sendiri di lawan bay, baik kau nyebrang guys mana sini tunjukin muka lo sendiri eh muka lo sendiri tiga lima lima masuk ke depo dulu nih uh, nice di dalam udah ada yang nungguin kepala berisik nih, kepala berisik belum ada juga hai, hai, hai, hai, Ah bagus dah, kepala hai, berisik. hai, good good hai, hai, hai, hai, hai, hai, a fit <clears throat> I'm not a you have to be a Mati ya, ya, ya, itu ya, ya, ya. Langsung so, balik lagi, pindah-pindahin ini nih. Track nyangkut ngapain sih ke situ? Tahu nih, mata duitin. kita dorong ini dulu sana supaya nanti di tinggal pencet doang pas di itu kebuka Oke yang ini kita dorong kemari dan dapat naik di situ Dorong, dorong. Dorong. Tarik, tarik. Kenyang kok. Hmm. Mesti ada kasin dulu nih, baru. Uh, out the power Let's see. Dari sana ya guys. Eh nggak bisa harus berurutan ya. naik-naik nggak bisa. Oh, sini naik kan. Let's go, let's go, let's go. Oh, lagi. This work. Dikit lagi kali. Dikit lagi, dikit lagi. Oke. Okay. Uh, lumayan ya banyak musuhnya nih. I can't choose to mimic but go ahead. Apa, di sini cuma doang. <tuk> di situ juga nggak ada, di situ ada. satu satu, satu es sí. Naik yang sebelah sana, guys. Ada apa sih di situ? Kayaknya nggak ada apa-apa. Kamehamehah. Itu dia rumahnya. Dia bersembunyi di sana. Eh, nah, begini gede juga kosong gitu. Kasih duit kayak. Ah, ini ada. Yadruno the night anak-anak yeah. malam. Kampret. Kamu sudah terpengaruh oleh monster vampir berhenti bicara Oh ini ini ini There is no weakness oke okay, mari kita lawan ayah kita oke okay, skip. ini yes, cepet sih Oops, no way ow day wait no dia bye enak wow, mana dia, eh, bukan mm Hmm hmm, eh Aduh Aduh Ayo Ayo mm -hmm. biar cepet nih berubah lo Maksudnya mm -hmm. tenang ya Ini kalau berani uh, Badan sama Hmm Yes, hmm. let's go dai. pukul dia pukul, tanyapin hmm. hmm. kabur, eh mana dia kayak musimnya spider man ya aduh gue mati deh Mana dia? Ba, nggak kenal. Kita harus jaga jarak nih. Good, let's go. Good lagi. Okay. Ah, hmm, kena nggak? Eh, jauh banget. Kamperit. Let's go. Oh, kena dua. Nice Mati tuh. Kuat benar dia. How Kena Hmm, oh. hmm, mm. dikit lagi Aaaaaaaww hello, Anu dia Heet, ya kanan Yes berubah lagi Heet mungkin makin cepet loh Nah, nah. Uh, uh, uh, uh. Ayo, tunggu. Ya. Yeah. Uh. Mana nih, mana nih? Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Uh hai, hai, hai, hai, hai, Lagi, guys, sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, dai dai already ready, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kita sudah tapi kamu menimpsor we'll <laughs> oke okay. okay guys terima kasih terima kasih telah menemani mas ya di agape channel ya selanjutnya di episode berikutnya kayaknya episode berikutnya final battle melawan Felicity Oh. Mate, deh. Jangan lupa di-like, subscribe dan komen ya guys. Kalau kalian suka di-share boleh. Aktifkan bell-nya jadi nanti pasti setiap video keluar kalian tidak akan kelewatan. Oke okay, guys, thank you. See you and adios Santiago Ciao. Bye.